Siapakah Malaikat Mikail? Dijelaskan dalam kitab Badai Uzuhur, Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas untuk membagikan riski semua makhluk hidup, dari golongan manusia, burung, hewan ternak, dan lain-lain. Ia juga malaikat yang mengatur turun dan berhentinya hujan, menggiring awan, mengatur lautan, dan juga mengatur setiap pepohonan yang tumbuh. Setiap harinya Allah menciptakan 70.000 malaikat yang semisal dengan Malaikat Mikail untuk melaksanakan tugasnya. Diriwayatkan bahwa ia memiliki seribu wajah dan di setiap wajahnya memiliki seribu mulut dan di setiap mulutnya terdapat seribu lisan yang semuanya digunakan untuk meminta ampunan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.